Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. family, welcome to the channel. I hope you beautiful people are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be watching TNI in action against the Israeli uh, military at the border of Lebanon. This video was suggested by uh, anonymous termacaset. Thank you very much for taking the time to send me a recommendation and suggestion. The video is uh, by. Uh,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 So I wonder if this is new or if it's the same one, but the video was just recently uploaded. Oh no, it's new on March 10th. Aksi nekat dari TNI, hadang tiga tank Merkava milik Israel, diduga hendak bersegang dengan tentara Lebanon Sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam satuan tugas Satgas Indobet 23O hmm. menghadang laju tiga tank Merkava milik angkatan bersenjata Israel They set up their weapons. usually they just go for patrol for observation. This time around, weaponry too, in case Amril Haris Isha Siregar menjelaskan bahwa penghadangan itu terjadi ketika pasukan tengah menjalankan patroli rutin untuk meredam ketegangan di perbatasan antara Lebanon dengan Israel. Saat itu, personel TNI melihat tiga tank Merkava milik Israel yang diduga hendak bersetegang dengan tentara Lebanon atau dikenal dengan Lebanese Armed Force*. Pasalnya, situasi bermakna bahwa kasih yang mengirim Zuhaynu dan Israel mencekam. Penyebabnya adalah pembuatan tentara Lebanon di area TP35. Pembuatan jalan baru dilakukan. ...karena masih banyaknya ranjau di wilayah perbatasan Lebanon. Sebagai bentuk protes pembuatan jalan baru oleh LAF... ...Israel mengirimkan tiga unit tank Merkava... ...beserta beberapa prajurit yang berjalan kaki di samping kanan dan kiri tank... ...dan membuka Iron Gate dekat TP-35 untuk dilalui. Ujar Amril dikutip dari akun Instagram Puspen TNI pada hari Kamis 11 Maret 2021 pergerakan tiga tank beserta sejumlah prajurit israel kemudian disusul dengan kedatangan 20 prajurit lebanon bersenjata lengkap penembak jitu lebanon sudah mengatur posisi UN melihat kejadian tersebut personel satgas indobet 23 all yang tengah berjaga di tp area 35 dan tp area 36 kemudian melaporkan kepada komando atas di markas UNIFIL. Laporan itu kemudian direspon oleh markas UNIFIL dengan mengotorisasi pengiriman 47 personel Batalion Mobile Reserve Indobet untuk mendirikan blokade di TP Area 35 dan TP Area 36. Hal ini dilakukan guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Saya perintahkan kepada seluruh personil untuk memperpanjang waktu pemasangan blokade, serta selalu siaga dan waspada terhadap segala kemungkinan terburuk, kata Amril yang juga terjun langsung ke lokasi. Dan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Mengingat banyaknya masyarakat yang berdatangan ke lokasi, sambung dia. Dalam video yang dirilis oleh akun Instagram Puspen TNI, Memperlihatkan seorang prajurit TNI mengibarkan bendera biru PBB di depan tank Merkava untuk meredam situasi yang panas. Dilansir dari akun Instagram Puspen TNI, memberitakan bahwa situasi di perbatasan antara Lebanon dengan Israel sudah mencekam. Personel Satgas Indobed 23O berhasil meredam ketegangan menyusul mencekamnya situasi di Blue Line atau garis demarkasi yang membagi wilayah antara Lebanon dan Israel, personil Satgas so merekam ketegangan antara kedua angkatan bersenjata negara tersebut terkait peristiwa ini. Komandan Kontingen Garuda selaku Komandan Satgas 23 UNIFIL, Kolonel Infantry Amril Haris Isha Siregar Terjun langsung memantau situasi bertempat di TP-35 dan TP-36 Lebanon Selatan tepatnya pada hari Rabu 10 Maret 2021. Menurut Dan Satgas, mencekamnya situasi di Blue Line ini diawali dengan pembuatan jalan baru oleh tentara Lebanon atau dikenal dengan Lebans Armed Forces Di Temporary Point atau TP Area 35, pembuatan jalan baru dilakukan karena masih banyaknya ranjau di wilayah perbatasan Lebanon.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 dan menempatkan beberapa penembak gitu di atas sebuah rumah kecil di area tp35 tambah dan satgas melihat kejadian tersebut, personel satgas indobet ada berjaga di tp35 dan tp36 melaporkan kepada komando atas dan langsung direspon oleh markas junaifil dengan mengotorisasi pengiriman 47 personel batalion mobile racing BMR Indobet untuk mendirikan blokade di TP35 dan TP36 serta untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Saya perintahkan kepada seluruh personil untuk memperpanjang waktu pemasangan blokade serta selalu siaga dan waspada terhadap segala kemungkinan terburuk dan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan mengingat banyaknya masyarakat sipil yang berdatangan ke lokasi tegasnya. Tak berselang lama, datang 20 orang tentara ILAIF dengan bersenjata lengkap dan menempatkan beberapa penembak jitu di atas sebuah rumah kecil di area TP 35, tambah dan Satgas. You and. Itulah resisten yang tengah berjaga di TP 35 dan TP 36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 that's crazy guys so as uh, those of you who don't know basically the border between Israel and uh, Lebanon is a really tense uh, area just uh, because they're still not at peace with uh, one another so um, there is a um, army of uh, United Nations soldiers and uh, basically Indonesia is part of United Nations so uh, the Indonesian army personnel uh, are there are patrolling the border as part of under the basically direction of United Nations and here you can see the Indonesian uh, soldiers putting themselves in front of the tank to block the um, Israeli uh, tanks from crossing the, the basically the line to go towards the um, Lebanese side, which is uh, awesome to see because you know anything we can do this to avoid uh, war because civilians are uh, the ones that uh, basically pay the highest uh, price or um, have the most uh, casualties. So uh, war is never uh, the answer. This was uh, pretty cool guys. Thank you very much for uh, uh, suggesting this video and mad respect for uh, TNI uh, uh, soldiers. If you guys liked it, then please don't forget to uh, like, comment, and share. And also please consider subscribing to the channel. That will uh, help